Setelah Tang San berhasil lulus dari ujian masuk Akademi Sri Lanka bersama beberapa siswa baru lainnya Kini akademi tersebut memiliki total sebanyak 7 siswa di antaranya adalah Tang San, Xiao Wu, Ning Rongrong, Su Ying, Dai Mubai, Oishike, dan Meng Untuk latihan pertamanya, Pak Kepala Akademi Flender mengajak mereka pergi ke kota Sauto untuk mengikuti sebuah arena pertarungan bagi para master roh. Menurutnya sebuah latihan yang sangat bagus untuk memberikan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dalam arena pertarungan, satu kemenangan akan memberikan satu poin, satu kekalahan pengurangan satu poin, dan jika berhasil mengumpulkan 100 poin maka baru akan mendapatkan lencana tembaga.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 Pertarungan masih berlanjut, secara kompak mereka menggunakan skill ketiganya yaitu lemparan palu kembar yang dapat melacak dan mengejar targetnya. Tangshan yang berusaha menyelamatkan Xiao Wu tak cukup kuat sehingga ia terbental jatuh. Hal ini membuat Xiao Wu sangat emosi dan langsung menyerang mereka dengan senjata jarum rahasia yang bisa membunuh lawannya dalam sekejap. Namun Tangshan justru menghalau serangan mematikan tersebut karena bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah pertandingan.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 Versi lain dari hutan berburu untuk membantu mencarikan cincin seluman roh ketiga untuk Oisiki di bawah bimbingan dari Guru Zao. Masih nyambung dengan Oisiki, latihan hari ini adalah memakan sosis penambah stamina dari skel roh pelindung milik Oisiki dengan alasan agar tubuh mereka bisa terbiasa dan beradaptasi saat nanti berada di medan pertempuran yang sesungguhnya. Diperlihatkan semuanya merasa jijik dan tidak menyukainya. Namun di luar dugaan yang Roro secara sukarela maju untuk menjadi murid pertama yang akan melakukannya. Ternyata ucapan dari Tang San dan Oisike sebelumnya cukup membuatnya merenung semalaman dan menyesali sikap angkunya selama ini. Besoknya, Guru Zou menghampiri semua murid yang sudah menunggunya untuk pergi ke hutan Sindu dalam rangka mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oisike. Ia kemudian meminta Dai Mumbai agar menjadi ketua tim dalam misi tersebut.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 Menyaksikan hal itu, semua murid pun dibuat emosi dan menanyakan mereka ini sebenarnya berasal dari akademi mana Namun Daimube justru meledek mereka dengan mengatakan bahwa kalian tidak layak untuk mengetahuinya Jelas hal itu membuat mereka semakin marah dan serentak maju untuk menyerang Sementara pihak Daimube cukup saja sajalah yang turun tangan memberi pelajaran mereka semua <tuh>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 Setelah tertangkap, mengujung kembali mendapatkan abah abad dari Tang San untuk membakar habis Guru Chang dengan teknik semburan Phoenix Api bersuhu tinggi. Sayangnya perkiraan Tang San tak sepenuhnya benar. Guru Akademi Chang memiliki skill serangan nafas dingin yang uapannya sanggup membekukan udara dalam sekejap. Su yang mencoba mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak dekat justru tangannya terjebak dalam kubah es.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 Ketika Dai Mumbai memimpin dan membukakan jalan, Tang San menyarankan agar tak sembarangan membunuh Suleman Roh muda agar ekosistem tetap terjaga. Di samping itu, bau darah yang ditinggalkan bisa memicu kedatangan Suleman Roh yang jauh lebih kuat. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya merasakan hawa keberadaan dari seekor Suleman Roh yang cukup kuat.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 Sampai akhirnya diputuskan untuk menggunakan hukum mastero guna menyelesaikan permasalahan ini. Hukum itu menyatakan bahwa sesama Master roh harus saling bertarung demi memperebutkan siluman roh, sehingga OISKI ditantang untuk menghadapi cucunya yang bernama Mengiran Master level 30, namun Binjo menolak mengingat muridnya merupakan Masroh bertipe support. Mendengar hal itu, tiba-tiba dari belakang Tang San maju dan menyatakan bahwa ia bersedia mewakili OISKI untuk bertarung melawan hiran.